Pak saya mau nanya dong Iya, mau tanya apa? Itu jenggot asli, Pak Ustadz Jenggot ini, dipangsu lah, Mau nanya dong Jenggotnya lucu, Pak Ustadz, dirain asli Ini Pak Ustadz, saya mau nanya saya kan lagi puasa pak Ustaz ustadz terus ada orang yang ngomongin saya sampai saya tersinggung sampai sampai saya makan hati itu puasa saya gimana pak Ustaz? Ya, Tentu -tentu Dan apapun Pak Ustadz saya nanya beneran maka percaya Magis si Pak Ustadz Iya, kan udah dulu bilang Bata lain sih makan hati Puasa kan ga boleh makan sama minum Maksud saya Pak ya, Ustadz Makan hati itu Usainya tersinggung Mungkin Sakit hati saya Pak Ustadz Oh, gue makan hati bener ya Wah, saya salah banyak Ustaz.